Mau nyanyi, nyanyi nih kita. Oh. Nyanyi. Nanti Sania bantuin ya. kita uh, bacain request-request banyak request yang sudah masuk ya. nanti requestan kalian akan langsung dinyanyikan oleh Selfie ya Mas. kalau biasanya kan uh, Selfie suka mm -hmm. banget lagu-lagu dangdut klasik. Ya. Yeah. Mm. Kali ini akan sedikit berbeda nih. Silakan ya. nih, oh. coba nih yang pertama nih, nih Sania bacain. Ini pakaiin aja nih. nih. Oh. Taruh, taruh, taruh, taruh. Kanan apa kiri, -kiri ya? Kita oh, dulu layarnya terang. <laughs> ya, ya, ya. Oke. Okay. terus. Dari Fatsi Fatso. Fatsi Fatso, Fatsi Fatso namanya. Iya. Tarik sis katanya. Nyanyiin dong lagu bunga. Lagi muncul di mana-mana nih. terngiang ngiang di kepala kapanpun dan dimanapun. Buat yang ngerasain hal yang sama kayak gue, goyang dulu biar kita lemes. Wah. Ah. Goyang dulu sampai lemes yuk. Yuk kita goyang yuk. Tarik. Aduh, hai banget beneran, suaranya. Main musik, main musik juga luar biasa. It wow. Kalian tuh emang di situ soal kalian jiwa kalian tuh. Kalian tuh emang DNA kalian tuh di situ. <tuk> ya. Bagus. Oke, okay, ya. kita bacakan request kedua sebentar dari Bina.